box to box Media Network Kembali lagi di podcast Mi Tek, podcast-podcast yang ngebahas tentang data serta teknologi buat lo semua yang penasaran tentang apa ya kemajuan teknologi dan gimana caranya lo aware sama yang namanya data lo sendiri gitu balik lagi ke sama gua Febri ditentu tentu saja bersama saya sudah ada dua orang ahlinya uh, Bapak Fajar apa kabar Bapak Fajar alhamdulillah gimana e, Ayah Febri <laughs> ah udah basi lo mas jangan ceng, -ceng, -ceng aneh Febri mulu <laughs> lah emang Ayah Febri <laughs> alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sehat sehat sehat gimana bapak Andy? sehat juga masih hmm. segar. kenapa lu selalu pakai masih segar mas? Uh, karena tadi gue bilangnya masih sehat. kok? Oh. kok <laughs> oh, berarti tadi udah pernah kiki ini uh, udah pernah terjadi jafu gue nih. <laughs> aduh. jadi kalau tuh biasa geng. ini kan topik yang kita bahas Dia agak javu. lumayan berat ya yang gue terdengerin biar tahu gitu, topik yang kita bahas itu agak lumayan berat topik mengenai kasus-kasus yang terjadi di, uh, apa namanya, di luar sana gitu entah so, kenapa, itu. Itu ya? saat kita merekam di Zoom, itu tiba-tiba uh, Zoom operator itu langsung ke out <laughs> sebelumnya lagi lo dulu screen iya, aduh Enggak hmm. boleh nih kita ngomong macam-macam ya masih si kita dipantau dipantau nih <laughs> udah, satu gue kasih gua kasih waktu deh, satu episode oke okay lah dua episode oke, okay. tiga episode, empat episode masih bahas yang aneh-aneh itu -aneh, nggak, kata. kemarin tuh kan gini deh ngeliatnya kan mereka <laughs> ngeliatnya gini kan episode satu, uh, apa namanya, oh masih bisa lah episode dua, masih bisa lah episode tiga, wah ini podcast nggak update-update nih biar nggak jelas <laughs> <laughs> waktu nih eh, ya. iya, oh udah bubar nih yeah. podcast ini udah gak <laughs> update lagi dan ini dia nih musuh kita gitu kan oh udah nggak update, update lagi nih eh ternyata langsung update dua episode makanya, makanya kita langsung, langsung dipaham tahu enggak, enggak, enggak lagi ya tuh <laughs> iya tapi Siapa sih yang kita omongin ih iya, tadi sebenarnya kita bahas apa sih gitu. <laughs> <laughs> kita ganti buronannya deh gimana yeah. <laughs> jadi, <laughs> jadi biar tadi masuk konteks ya. sebenarnya kita tadi udah take terus juga error nah tadi itu kita udah bahas tentang yang namanya kasus yang ada saat ini ramai tuh kebetulan karena gue media jadi juga aware kan itu kasus mengenai bapak BT uh, ya mas kalau bapak ya. kan <laughs> aku ikut-ikut gue bapak, baru aku pakai bapak. Ya, Om Kita Om DT ya kan, gak usah sebutlah nama siapa. Tentang yang sudah lama. DT, apa JC? DT ya, DT apa JC? Apa ya sebutannya? Gue sih pakai jangan lama sih gue ya. Gue sih pakai oh, jalan lama ya di biar, biar tentang Untuk KTP kalau ngomongin soal e pasti udah tahu ya kan ada yang udah lama ke luar negeri terus tiba-tiba pulang-pulang kayak e-KTP itu. Nah, yang kita bicarakan adalah mengenai sinkronisasi datanya gitu. Karena hmm. saya ngomong sama Mas Mas Eny dan Mas Fajar gitu kan. Kalau saya ngomongin tentang pengacaranya kan tentu saja saya salah gitu. <laughs> Mas ini dan Mas Macar, <Gusuk> bagaimana tentang pengacaranya Bapak dete kan salah gitu kan Salah tempat saya, bukan di podcast ini gitu kan, tapi di podcast hukum gitu <Gusuk> Sekarang saya harus tanya tentang data, gitu kan Dan banyak orang juga nggak tahu tuh tentang data sinkronisasi yang ada di KTP Yang jadi penasaran kan sebenarnya pembuatan KTP itu harapannya Untuk bayangan kita kaum awam gitu kan EKTP ini pertama bisa menumpas kejahatan lah paling mas ya <Gusuk> Bisa sinkron lah tuh Uh, antara sidik jari nama serta foto gitu kan <tuh> tapi ini kenapa bapak ini pulang-pulang tiba-tiba bisa bikin e tapi baru gitu itu itu kenapa mas apakah <tuh> karena memang datanya belum ada atau datanya <tuh> belum sinkron atau kan kita kebanyakan film ya masih ya? atau hmm, kan itu hmm. sebenarnya nggak mampu gitu loh bikin kayak hmm. gitu gitu ini biar biar orang-orang nggak -orang nggak search dt itu siapa ya udahlah kita kita disklas lah ya yeah. jadi Uh, Bapak Joko ini. Tampat <laughs> Bapak Joko ini ya. Yeah. Disebut langsung gua pakai gua pake jangan lama Lo sebut langsung. Terus, terus. Kan belakang belum tahu ya kan. Bapak Joko ini <coughs> dia kan habis berlalang buana kan? Ya. Yeah. buana dari 2009 tiba-tiba dia keluarlah dengan satu KTP, satu e-KTP yang orang orang rakyat kayak kita nunggu setahun dua tahun. Wah, betul sekali, Pak. Kan? rakyat kayak kita nunggu belangkoknya nyampe aja, katanya nyampe ya kan. Tuh belangkok ada di mana ya kan? Uh, gue tuh, gua, suara gua, gue katanya, gue tuh punya langganan gua clean, ya. Gue tuh kasihan tuh sebenarnya, ada satu langganan GoClean gua, gua, dia itu kan, kalau misalnya gue bayar, suka ya kan gue maunya enak ya, gue pay atau transfer ya. Cuman dia tuh sampai sekarang tuh, ada yang belum punya bank. Pep, gara-gara belum punya KTP Pep, sian banget ya mm. jadi ya kasus-kasus ya kayak rakyat kayak gita nunggu setahun dua tahun tiba-tiba bapak ini ya bisa punya KTP dengan identitas baru, ya kan terus, gara-gara kebanyakan nonton Born Identity dan Born Supremacy ya, kita melalang buana pikiran kita move ini apa sih, ada eh uh, skill untuk hacking ya the database sehingga nama dia muncul di database ya kok bisa orang yang dicap buron yang di label buron yang kalau kita ngomong di database tuh harusnya ada kolom buron gitu ya atau nyala bisa tui, tui, tui, ya ada field tui, tui, tui, ya kan iya. kok bisa bikin ketapel kalau gue sih mungkin mikirnya start dengan pikiran simple dulu ya bisa jadi ya karena memang uh, data si bapak ya buron dengan data si kelurahan itu tidak nyambung ya, bisa jadi itu artinya nggak ada cara by sistem untuk memfilter kalau ada buron ya, algoritmanya, if ada buron, if ada buron ya, maka dia tidak bisa membuat KTP gitu kan. Mungkin bisa jadi belum ada algoritma yang didesain okay. di atas datanya, simply okay. kayak gitu, bisa jadi datanya udah on the same environment gitu ya, udah dalam satu lingkungan, dalam satu uh, server access lah ya cuman, ya belum ada filterisasi gitu, ya jadinya sama aja kita naro dokumen di berkas dong, di berangkas dong mm. ya, ada dokumen, oke okay, pak udah gue simpen, tapi kalau antara berangkas itu gak nyambung ya gak ada gak ada canggih-canggihnya dong IKTP, katakanlah gitu iya yeah, bener pas sama aja kayak data zaman dulu tapi pakai digital aja kan versinya gitu kan, eh, iya, sama server aja, aja gitu kan ibaratnya. Iya data zaman dulu, cuman sekarang difoto sama dicap biometrik misalkan <laughs> ya. Jadi iya. Padahal itu kan sesuatu yang mewah ya, buat buat apa data biometrik itu lo bisa dapat unik uh, apa, sidik jari, jari, jari ma mata juga nih, kalau nggak salah ya. Iya, kalau mata, salah juga. mata juga ya, yang seluruh rakyat Indonesia tuh itu bisa diapain tuh bisa diapain banget sebenarnya apakah nanti kita bisa lihat Gua gak tau ya kita kan belum pernah melakukan riset ini cuman bisa jadi ada ada genetik yang bisa kita coba analisis ya oh ternyata ya misalnya kalau ngomong Corona COVID sekarang bisa jadi ada mutasi yang beda yang kalau misalnya nempel di genetik tertentu dia bakal begini-begini itu itu something yang sebenarnya ada datanya kan belum kita papain ya sayang aja sih sayang oh. aja dan, dan, dan balik lagi kasus ini berarti eh, uh, Simplenya bisa jadi karena tidak ada integrasi, sinkronisasi, ya bukan jadi salah, Buka, bu, bisa jadi bukan karena salah kelurahan ya gitu kan gue ini orang kelurahan ya gue terima-terima aja ya, gue juga ketik-ketik aja misalkan ya misalkan, ya gue nggak tau sih proses di belakang layar cuman kalau kita pakai ini deh, kalau kita pakai aplikasi kayak, dashboard ya, aja, taksi online dan ojek online itu kan, itu kan begitu kita order atau ada ada satu aplikasi online -on, begitu kita order kita nggak bisa order lagi kayak gitulah yeah. kita nggak bisa double order gitu kan atau kalau kita kita order di Jakarta kita nggak bisa nggak mm. bisa kalau nggak nggak bisa orderin di tempat lain kayak gitulah logi nah, check algoritma algoritma kayak gitu ya yeah, ya yeah, ya yeah. paham paham paham paham uh, <coughs> kalau misalnya ya bener sih kalau ada kemungkinan juga kan ini kita menyingkirkan variabel variabel pengacara itu kan. <laughs> Yang bisa, lihai. Febri, ya. <laughs> yang bisa lihat dan lain-lain, yang sedang ramai di Twitter, gitu ya, ya. Twitter. kita singkirkan gitu ya Tapi gue penasaran ya mas, sama Sistem listrik Capil, uh, tadi kan lo bilang juga masih ragu-ragu ya Mas ya. Mm -hmm. uh, Masih ragu-ragu gitu, apakah memang tidak ada integrasi dan lain-lain Tapi gue sebagai orang yang pernah dulu di agensi gitu kan, ini mm. Febri ini kayak ntar lama-lama orang pernah ini Febri ini bisa semuanya ya <laughs> Mahavebri, <laughs> soalnya nggak, soalnya gue tuh pernah uh, di agensi ngerjain uh, website klien ya kan, yeah. ada jual beli finance lah intinya, jual beli finance things gitu, uh, yang mana dia nih terhubung antara di dengan data-data yang dia punya gitu, uh, menurut gue itu agak aneh sih menurut gue tuh kayak loh kok ternyata bisa gitu tapi yang itu nggak bisa gitu. Iya benar, benar, benar Sementara ada juga di, di another side klien gue yang lain itu mau integrasi tapi nggak bisa gitu. Iya Ini ya, benar, benar. berarti uh, secara ini ya mas secara kita ngobrolin tentang regu regulasi sebenarnya ada nggak sih regulasi yang ngejagain uh, data kita tuh harus Lu kalau mau share, ngomong gua dulu dong. Itu kan sementara kan kita pas lagi bikin EKTP EK kagak nge form kan? Kagak nge yeah, form yeah, atau yeah, yeah. berhak dibagikan dengan pihak ketiga gitu kan? Gimana yeah, yeah. tuh, Mas Andy? Jawabannya itu, itu menarik sih. Berarti berarti lo pertanyaan lo kurang lebih bilang. Kita ada hak nggak sih bagaimana kita mengatur data kita yang ada di pemerintah gitu ya? Saya bener, bener banget. Mungkin? Soalnya kan hmm. kalau kita bahasnya kemarin tentang aplikasi, kita kan memang udah nyeklis termen kondisi, gitu, walaupun kita males ya. Tapi kan disitu, secara fair aplikasi itu memang ngambil <laughs> data dengan konsen kita gitu, dan mana ya, ya, itu betul. tinggal nyalain usernya. Lah ini kita udah wajib kasih, terus tiba-tiba jujuk dijual gitu, dikasih ke pihak ketiga gitu betul itu itu maksudnya mungkin mungkin putin konteks kalau tadi ya dulu yang lu bilang tadi ya termasuk kalau dalam konteks private sector kita ada konsen yang harus kita centang yang walaupun itu sebenarnya secara regulasi di kita belum disahkan ya ya masih hmm, masih di ROR okay, yang lagi basuh RUPDP okay. sekarang masih rancangan hmm. tapi gue juga sejujurnya nggak tahu nih kalau di pemerintah terus apa kita gini ya kalau misalkan oh kalau lo gak mau ya udah kata gue cabut tindak negara lain gitu apa <laughs> gue <gak> tahu juga <laughs> tapi pertanyaan menarik sih gue sejujurnya gak tahu jawabannya Pep. mungkin oh oke okay. berarti nanti kan sebenarnya kalau gue sih batasnya gini aja dulu ya. aja berdua yang paham data itu ya, sih <laughs> Bukan, kita kan selalu di ya, ya, awal gue, gue, gue wakil gue wakil orang awam gitu ya ketika lo aja itu yang Menjadi ujung tombak dari demokrasi data di Indonesia itu nggak tahu, gitu ya? Bisa apalagi, jadi, apalagi ya. kita yang awam, apalagi jutaan manusia, rakyat Indonesia yang hmm, awam, gitu. Ya, terhadap, ya, mungkin, um, terhadap mungkin bisa, dan, uh, terhadap bisa terhadap data pribadi uh, mereka sendiri, gitu. Mungkin bisa jadi bukan karena disengajakan di desain, sehingga menyembunyikan. Kita biar nggak tahu sih, kayaknya ya. bisa jadi karena nggak ada. <laughs> Karena gak ada yang aware, nggak ada, ada mengorkestrasikan uh, datanya aja di government si VAP. Maksudnya gak yang Maksudnya nggak ada menggovern meng ya. Artinya kan kalau di ranah teknis ya ada data management, pengelolaan. ya infrastruktur hmm. ngomongin nampung data, ngomongin penyimpanan. Tapi wilayah uh, rule governance itu ada di uh, ada satu lagi data governance ya. Jadi bisa jadi belum ada belum ada ada data governance ya, jadi bisa jadi bukan karena tidak disembunyikan atau sengaja biar orang nggak tahu ya, bisa jadi karena ya belum banyak, nggak ada orang tahu juga nggak banyak orang tahu juga di government sebenarnya mm. kayak misalkan kasus di gue, mungkin kita tuh di Kratu tuh bantu uh, gugus tugas ya, BNPB, ya, yeah, yeah. dari Maret ya, begitu kita masuk, Feb, ya masuk ke ke apa ke, ya inilah akses uh, ke apa ke dunia public sektor ya, ya di, di situasi yang yang Urjan yang sekarang gitu ya, cepat yang sekarang ini. ya, ternyata ya yang nggak nggak ya saling nggak tahu aja ini di mana ya, ini di mana ya, ini di mana ya, gitu loh. Jadi bisa jadi ya karena uh, data governancenya belum belum di setup aja, nggak ada yang benar-benar tahu sebenarnya uh, siapa yang make itu dukcapil aksesnya gimana, diapain aja ya. Dan yang kasus-kasus yang tadi lo bilang di di beberapa project sektor di di private sektor itu malah dipakai. Kalau gue mungkin punya premis gini, teknologi itu semakin canggih menjadi makin canggih karena ada uh, kebutuhan ya apalagi ngomongin kebutuhan dari sisi bisnis, ya, ya. Dimana advancement of teknologi itu biasa lebih muncul duluan di sektor bisnis karena memang uh, ada ada ada ada uang ada barang gitu kan ya emang dipakai tuh. Jadi bakal di bakal di Nah, tayang yang di public sector ketika kita ngomong Duk Capil ternyata juga sebegitu ducapil itu canggih loh sebenarnya. Dia oh. bisa dipakai untuk kita melakukan modeling, ya. Oh. Ada beberapa lah financial financial area oh. ya. Financial company services yang melakukan modeling dengan data-data uh, kependudukan let's say, ya. Karena Uh, untuk kebutuhan risk score modeling, credit score modeling, pemberian kredit, dan lain-lain gitu ya. Yeah. Nah, cuman itu dipakai di area yang bisa dibilang uh, uh, emang ada nih, bisnis nih ya. Itu unfortunately untuk, <tuh> untuk beberapa area yang buat uh, kesehatan ya, terus juga uh, beberapa sektor buat publik. Itu belum begitu dikembangkan secara serius lah, pemanfaatannya. Kan sayang, di KTP udah udah semewah itu ya ada biometrik udah semahal itu juga. Dukcapil udah udah sehebat itu datanya ya, secara data kedalaman dan richness-nya. Ya, kita bisa bikin jadi apa? Ini jangan sampai yang kayak gitu tuh malah hanya dipakai di private sektor. Ya ini Benar. karena karena kita dalam konteks uh, menyegarkan ya pikiran masyarakat umum penggunaan data untuk publik ya Let's try ya, dengan diskusi kayak gini kita bisa kita menyegarkan gitu, Pak Oke okay. uh, Ini juga yang <coughs> mungkin gue selalu baca di sosial media gitu Ketika ada diskursus mengenai, palingnya misalnya ada yang mulai memulai diskusi tentang penggunaan data pemerintah kepada pihak ketiga gitu kan Disitu gue tidak pernah melihat konklusi dari itu gitu Apakah mengajak manusia, mengajak masyarakat itu untuk protes atau mengajak menuntut diskusi diskusinya diskusinya kemana sih gitu kan Yeee. sebenarnya kok ya itu kan sebenarnya bisa gak sih mas kita uh, kita sebagai Sjw Data nih sekarang gitu kan itu mengakomodir hal tersebut gitu ke pemerintah mungkin ke Kemendagri gitu yang bisa jawab atau kemana pun gitu sebenarnya ya bisa banget ya dengan gerakan Sjw Society yang mungkin Andy yeah. juga dulu waktu zaman jadi diaktifin juga dikerakan-gerakan <tuk> kayak gitu Apa tuh Mas kalau Bapak spesifik saya itu apa tuh? maksudnya di. lebih <tuk> lebih <tuk> <tuk> intinya gua tuh sempat inilah sempat dekat di mana? <tuk> uh, tergabung sama komunitas teknologi lah ya, mungkin bukan data teknologi tapi memang yang dekat sama pemerintah gitu loh like. Jadi yang jadi yang memanfaatkan yang yang gimana sih caranya supaya eh uh, seba, sebagai kolektif ini sebagai individual-individual teknologi tuh bisa memberi sumbang okay. sih ke negara lewat bersama sama pemerintah kalau kalau produk jadinya yang paling gampang kayak produk-produk smart city deh gitu nah itu tuh banyak biasanya untuk kerjasamanya itu sama anak-anak hmm. civic, civic society tersebut gitu. okay. tapi menurut gue ya memang memang kalau pengen membunyikan narasi yang berbau teknologi tapi juga yang mungkin hmm. uh, untuk pembelaan SJW gitu ya ya memang masuk lewat situ enak sih Seth memang karena lo bisa guide dari sisi si tek, tekis-tekisnya tapi juga ada ada ada mau ada pengen bantuin hmm. buat social impactnya juga gitu kayak dulu gue contohnya pas awal-awal baru balik sini tuh ngomongin soal open data deh gimana sih mau, mau biar pemerintah tuh mau nge-publish datanya <laughs> Papua <laughs> Emang, emang lu emang lu, pabang, gini, gini, taruh, taruh, taruh, sama sebelum kita lanjut ya. Emang lu balik dari sini tuh lu dari mana, Mas? Kalau kita boleh tahu, Ambon, <laughs> Boleh balik dari Boleh, Boleh. <laughs> juga, oh. aku juga mau gitu apa ya, pak? Wah, habis dari balik dari sini AC. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Gua saya, gue rasa sama rendah lah Ceritain Nah, dari mana waktu itu? Dari luar negeri gitu, ah, kan bisa eropa timur, kan? Lautan, Mantap, Pak Waling Mau mantap, eh, ya? Iya, jadi <laughs> intinya tadi, tadi Kaya poinnya adalah... Tadi. Uh, apa poinnya tadi, gue Jadi, grogi nih, Feb. Lu nyerang gue. Eh, terus, terus, terus, terus. Sorry, Intinya sih, memang ya, kalau pengen, kalau pengen bawa gerakan diskusinya yang lebih, yang lu tadi bilang ya, bahwa lu tadi kan bilangnya bahwa diskusi kalau soal pemanfaatan atau pemerintah tuh nggak ada ujungnya ya. Nah, itu mungkin, itu mungkin yang bisa dipakai sama komunitas-komunitas tersebut gitu. Oke, oke, oke, oke, oke. Jadi, sebenarnya sudah ada, ya position eh udah ada posisi yang nyentrik nih antara orang-orang tech dengan pemerintah yang mana pernah yeah. sempat bantuin bikin banyak hal gitu kan. Yang sementara kalau di sosial media diskusi-diskusi kayak gini tuh kagak ada ujungnya gitu. Menarik, menarik, menarik eh uh, menurut gua jadi kebuka <laughs> gitu ya. Kok belum jelas gitu? Oh, ternyata pembuatan EKTP yang katanya ini sungguh futuristik. Gitu, kan futuristik sungguh futuristik. Harapannya bisa terkoneksi dengan berbagai macam database. Itu ternyata kagak jelas gitu. Justru gitu kan? Gak tau. ya belum punya, punya Belum, punya maaf, punya maaf punya lima, punya lima, lah Wadah rakyat Indonesia ya belum. belum bisa bilang uh, tidak jelas tapi belum tergovernance dengan baik. <laughs> Keren enggak lu? Bener kali. Minta minta maaf lo Soalnya ibarat ibaratnya lu punya Ferrari ya, tapi lo jangan masuknya gang doang ngambil buat ke pasar dong ya kayak kok Paris pakai Lambo buat pasar. Iya buat ke kafe kan orang kopi. Buat orang kopi. Oke oke oke, jadi makin jelas ya teman-teman semua yang lagi dengerin gitu ya Tentang data Kalau lo pada diskusi data Ternyata ada yang namanya <laughs> si, Apa namanya tadi mas, Civic Society ya? Civic Society Civic Society kalo, itu, kalo, ntar kalo. Gue, mau, gue mau ngelawak dulu Civic Society itu klub klub Honda Civic Tuan, apa gimana? Ketahuan gue ngobilih <laughs> Starlet. Tupra Society Halo. Anjing Gue lawak banget <laughs> Corolla Mas gua. 92. Iya jadi jadi memang ada komunitas namanya Civic Society yang mana itu sudah menghubungkan antara para tech dengan Ada nama konkretnya sebenarnya. Kita gabung bareng di komunitas Open Data Wah, itu tuh. Boleh tuh yang dengerin buat catat ya kan. Jadi dari Gerakannya udah dari lama ya dia 2000 bahkan 2015 sebelum sebelum gua join ya 14 something dan memang ini ini apa semangatnya tinggi banget Feb. cuman memang progress dari open data ini emang susah karena kan kita harus berhadapan dengan government hmm. yang, yang punya yang punya yang punya hajat ya dimana nggak bisa kita gampang transformasinya kayak bisnis ya. gitu nggak bisa oke okay. Eso ya, berubah kan bisa langsung kita apa besok gitu kan. Jadi ya ini ini ada cuman ya harus harus terus didorong lah, harus semakin luas. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ya memang faktanya mau orang bilang dia secanggih apapun kalau tadi aja lu jadi cerita ya masih ya, ketika lu menangani data lu sebagai ahli teman-teman Ikra sebagai yang udah ahli itu masuk ke penanganan data Covid karena berhubungan dengan government ya sorry to say gitu ya, agak sulit untuk pivot ujuk-ujuk gitu kan yeah. dalam pergantian regulasi, <tuh> jadi ya memang gua sih memaklumi sebagai orang yang mengerti industri gitu kan yeah. uh, ya memang butuh butuh waktu dan butuh kesepakatan sama-sama lah kalau udah urusan kayak gini gitu kan Iya iya iya. tapi bener. yang jelas sekarang kita aware kalau misalnya dari kasus uh, Bapak DT ini kita aware masih banyak lubang di terkait data governance oh. khususnya ektp yang saat hmm, ini ya. dibaga-bagakan gitu ya. eh uh, Nih nggak usah ngomongin gua nggak kita ngomongin gak usah ngomongin blankonya deh. Kita gak usah ngomongin jebol di blankonya nggak usah ngomongin jebol di fotonya. Kita, kita ngomongin tentang gapak data governance aja gitu kan. Ya, bener, masih belum ya, berarti masih belum ada sinkronisasi masih belum ada tuh yang namanya hal-hal yang berbau TV tuh ya, berbau film ya kan, action, uh, Jason Bourne yang ketahuan dan kedeteksi gitu kan, kemana-mana gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, langsung gitu, gitu dia itu masih, di bandara, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, gitu gitu, Iya, gitu. gue ajak lo juga live. Ya, enggak, gue itu yeah. bingung. ya, Ikrar tuh sebenarnya apa sih? Uh, bukan si apa-apa bu oh, apa sih. Ibu, gue ikrarnya sebenernya, kemampuannya harus apa? Tapi, banyak orang tau. Gini, gini, gini, gini, gini. Kenapa jangan? Harusnya lebih banyak orang tahu. itu yang bikin. Mas Mas yang ada mukanya kan gua doang nih, gua ilangin dulu <laughs> <SILENCIO> <Yeah. tuh> Oke <Okay>, mungkin <tuh> uh, segitu aja ya, kita bahas tentang data governance di EKTP ya khususnya gitu ya Maksudnya kali ini udah pada penasaran, mungkin tadi Mas Endi sama Mas Fadjar juga udah ngejawab Kalau misalnya ya memang udah memang belum baik itu kondisinya Buat lo yang kepengen tahu. Uh, tentang data serta teknologi kemajuan yang baru pasti mudahan udah ngerasain uh, <laughs> dengerin podcast ini tuh pasti uh, menyenangkan oh, dengan ketawa renyah kita bertiga gitu <laughs> Mas kan masih ada kita nabungnya bisut lagi soalnya <laughs> astaga Okay. digoreng terus digoreng. Wa uh, ini ya. dulu podcast Mi Tek Tek episode ke kali ini. Saya Febri Cabut. Thank you. Dadah. Saya <laughs> Ini kurang jar. <tuk> Dadah semuanya. Bye, thank you. Thank you Bye. guys. Thank you. Babe.